Ya halo guys, balik lagi bersama saya di channel Astor Ponta Jadi hari ini pengen main Roblox Tapi, gak sih bukan tapi Roblox namanya Survive the Killer Ya, selesai sini oke, pengen nyobain dah Ini game Survive the Killer Oke langsung mulai Five the kill. Loading roblox data loading complete. Oh. Gini ya. <laughs> Oke okay, bisa lompat trade. Eh apa ya, trade? Eh apa nih? Iya ya, untuk ke bawah gimana ya? cara apa tuh namanya? Cara biar oh, kegedean suaranya. Cara biar duduk gimana ya? Ah, kan. T, M, -E -E -E. oh, Apa ya cara biar duduk gimana sih? Aduh, aduh Cara duduk di mana dah? Oke sih. Untung banget untung aja kakak dia jadi killer guys. dia jadi killer. Aduh, dia jadi killer. Oh, map ini wes gampang kalau nem map ini Masarasa. Okay, Challenge go. Cara tiduran gimana sih? gimana sih? así que Tiga menit lagi. Ayo, ayo, ayo, tiga menit. Ayo, tiga menit. Ayo, tiga menit. Tiga menit, 3 menit. 3 tiga menit. 3 menit aja. Cara turun gimana sih? Shift, Shift, Shift, oh, Shift, Shift, Shift, Shift, Shift, Shift, Shift, Shift, Shift, Shift, kelihatan Shift, Shift, Shift, Shift, Shift, Shift, guys Dia giliran kelihatan. Semoga dia nggak ke atas. Ini depan persis itu. Oh, nggak, dia ke kanan. Nice, untung aja tadi kan sempat dikerjain. Dikejar ya, untung depan ada orang. Sorry ya, mendingan di sini aja dulu deh. Barangnya juga ada penuh. Ya. Ini kota saya. dia sedang itu tuh. Dia sedang ke kiri. Wah, oh, dia kena. Lo, apa kabar temanmu? Kayaknya dia gak dekat sini. Enak tuh. Dia mendah, Dimin. Ada yang satu dari Oh, bisa dihidupin. Oh, bisa dihidupin. Oh, killernya pasti ngejagain ini benteng karena cepetan cepetan cepetan cepetan cepetan cepetan cepetan cepetan kita pilihnya naik sekolah aja naik sekolah naik sekolah siapa nggak mau naik sekolah naik sekolah aja naik sekolah sering cuy naik sekolah naik sekolah night to is the killer saya tidak ingin mengambil lari lari situ killer pintar eh, itu ada killernya bang bang Sama, kayak, Coy killernya di depan dia mungkin kelihatan kayaknya ya oke, okay, kenapa pada kesitu emang tepat apa ya cari lagi barang kenapa gak ditolongin ada screen bot gak ada dong gak ada pintunya tidak ada pin, ada kacamata nice nah, kacamata dapet oke sini aja ngambil resiko nolong orang ke sono atau gimana? Sana ada kilarnya pasti. Mereka sedang berpencar mencari bantuan. Hah? Awas tuh kilar pintu. Ini pintu exit di mana? Oh, itu pintu exit ayo dong cepetan exit exit harus dekat dengan exitnya. lagi sih. Eh, ah, Bambang situ, <tuluh> <tuluh> <tuluh> ini ada pintu ya? Ada ada. Ada masih? Tembak. dulu. Kira-kira di situ cuy. Exitnya di sono dia pasti Oh? Di... Huh? Tembus ini. dia mati sini, sini. sini bambang sini cuy sini sini sini I'm here mati kau mati kau mati kau okay. dia mati I'm very sorry about it kalau nggak salah ada dua exit ya ya ada dua exit hurry up hurry up, hurry up. Eh oh, dah. Kok bisa di situ sih? Eh dah. Kok bisa ada di situ sebenarnya? Hah? Oke. sedang ngendok jagain pintu. Ada dia lagi ngendok ngajakin pintu. Naik school kan udah bilang naik school aja Ada pinter banget yang mereka pada. kurang ngapain? Udah bilang naik school pada nggak percaya sih. Naik sekolah lebih kurang. Oke. Okay. Okay. Oh, ini. yang tadi bukan sih? Bukan. Ada lagi nih. beda orang. Oke. Ini agak Oh. Eh. nah naik sekolah ini lebih enak nih untung kilar gak bisa gini apa tuh namanya masif ya halo tinggal mencari beberapa barang oh, dan ini kayaknya ini exitnya ya ini kayaknya exitnya Hai, sebentar. hai, di bawah, hai, Ini apa nih? hai, killernya nih yang tadi di tadi hai, hai, Lagi <laughs> tiga Mati dia sudah mencari mangsa. Killernya tungguin aja, kita lari gak sih? Oh, terus yang ngapain pada sono udah penuh. dan ini dia exitnya nice kita kira-kira mau ke ini ya. exitnya deket nih di sini tungguin deh nggak bisa ngendok ya bisa sih tungguin aja kisaran sekitar satu menit tiga puluh detik ya sampai mulai sampai kebuka Ini sini, sini kalau mau diselamatkan sini cepetan. Aduh. Start. Tolongin enggak ya pada mereka? Tolongin gak sih? Ada yang satu di di atas lagi. bentar bentar, bentar. ke sini sih? 20 detik lagi please. 20 detik lagi ayo, ndok, ndok. Sini, Bang. Sini, Bang. Sini, Bang. Sini, Bang. Yang tahu ya kalau ada yang di sini. 4 tiga, dua, satu, nice mantap, hai, Dibuk sekali hai, level hai, tuh hai, hai, hai, hai, hai, Apa tuh? hai, hai, hai, hai, hai, seratus enam puluh empat ya kita trading se trading itu apa ya trading kalau nggak kayak bisnis gitu sih. Eh, dulu sering gini biasanya. Hmm, eh, seru nih oh ah, space lab space lab mantap space lab daripada itu kok jadi happy space life oke space Performance ada empat dua tujuh as the killer. Ntar ya, oke ada dibenerin. Ini apa sih ya, Jojo? Licin juga enggak? Big X, halo kayaknya buat killer ya biar killernya kena. waktu kayaknya tempat itu dia muncul. oh iya bener <girly> dia langsung mati. dari dulu lari. Lagian pada ke situ ada-ada aja. di atas kayaknya lebih aman ya. kita ngedok yuk ngedok. pintu exitnya juga disitu apalagiin bambang. Gak ada tangan kan yang kelihatan ada cuy tenang aja nggak ada Nah tenang aja gak ada yeah. nah, tenang aja, gak ada, gak ada ada tangan yang kelihatan tenang nah. tenang tenang tenang tolongin orang nggak tolongin dah kasian tapi langsung turut juga ntar hati-hati escape 3 times daily object apa ngapain? Hah? <skripti> Siapa yang kena? Oh, udah mati dia. Ada tinggal enam orang ini ya? Hah? Di bawah lagi. Ya kena dong. Killernya yang kena ya. Ternyata memang buat killernya deh. Di bawah kak killernya ingion nggak tahu. Oh nggak dia di bawah killer, hati-hati. Ya. Kita -hati. oh, tolongin, dia ya tolongin ya, kita tolongin. Yuk kita tolongin ya. Sini sini sini. Jadi ditolongin dia, cuy. <laughs> Turu juga sama aja. Sini sini. Sana gak sih ya? kenantar Sini, sio, sini cari. Okay. Ah, bang bang segiono Kenantar itu pasti. at dapat koin sih. Was fee? Oke, okay, dia mati bukan gara-gara itu ya. Halo, how are you? Mending nyumpet yuk. Okay, sari unback. Uh, tadi gimana? Tinggal sekitar berapa detik lagi nih ya? 40 detik. gak ada orang yang kena kan ya? Belum ada. Tiga orang dong. Wis, jago jago juga ya dia. Mau um, ngapain? nah masukkan aja situ. Tuh, dua orang. Satu lagi dimana ya mereka pada? Enggak tahu. Tinggal nungguin escape Harusnya sih gampang 17, 16, 15, 14, 13, 15, 11 gas secepat itu kawan, di bawah ada killer <laughs> nah, ya. Nah, ya, atas, ya. Sebenernya sih tungguin beberapa detik lagi oke okay. sudah dibuka full sudah win nah. ya yeah, sudah win Tak menang hmm, oke okay, guys um, untuk video ini sampai sini sampai sini aja jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe dan untuk like, comment, share, subscribe video ini Kita akan bertemu di video selanjutnya Dadah Kita akan bertemu di video selanjutnya